Dalam patuh tunduk, ayah keringat yang selalu membasahi bajumu menjadi saksi atas pengorbanan yang tak pernah usai. Legamnya kulitmu menjadi bukti atas kerja kerasmu. Aku putri kecilmu Aku putri yang selalu merengek di bahu kekarmu Aku putri yang selalu engkau bangga-banggakan di depan teman-temanmu Aku putrimu yang kini sudah beranjak dewasa Ayah Kau memang pembohong yang sangat handal. Saat aku lahap menyantap makanan enak dan aku berkata, "Ayah, kemari, kita makan bersama." Tapi dengan senyum tulus ayah berkata, "Ayah sudah kenyang. Kamu makan saja yang kenyang ya, Nak." Padahal perutnya menahan rasa yang sangat lapar. Kau memang pemuji yang sangat hebat Saat aku dihina oleh teman kelasku karena kepodohanku, Ayah dengan wajah ceria menggendongku dan berkata Kamu anak ayah yang paling pintar Kau memang pahlawan tanpa senjataku Tanpa pernah kusadari, aku selalu mengabaikan pengorbananmu. Ayah, maaf. Aku yang selalu acuh akan perhatianmu. Maaf aku yang selalu menyepelekan perjuanganmu. Maaf aku yang selalu membentakmu saat keinginan aku tak terpenuhi. Maaf aku yang selalu menjadi bebanmu Maafkan aku ayah Maafkan aku ayah Ayah papa Api Buya Atau apapun panggilan kalian Hormatilah beliau karena ayah adalah laki-laki pertama yang menangis tanpa air mata Ayah Aku sayang padamu